Hello what's up guys welcome back to catatan kaki masih bersama kita Fanny Haf dan Gus si berdarah ya Kita masuk episode ke 22 puluh Hari kita udah ngomong kalau kita udah mendeklarasikan diri sebagai dokter dan konsultan cinta. benar sekali. Ini ada manusia, ini teman gua Katanya kita harus jadi teman. Oh gitu. Tolong dikenalin gue. Ya jadi nama aku Kartika Sari Dewi. Terus biasa dipanggil Kartika. Oh biasa dipanggil Kartika. Kebanyakan orang menganggap mengedit nih seperti Milea pak. Mirip pak. Mirip kita-kita mau kenalan lebih dalam sama kakak Kartika ya, ya jangan dalam-dalam iya, iya. pak nanti nggak bisa keluar iya <laughs> katanya dalam tuh enak pak Adih. apanya enak pak? apa ini? Oh. ini dalam ya, tuh ilmu ilmu oh. apa nih kesibukannya kakak Kartika? iya makan pak ya, Sebenarnya nggak ada kesibukan apa sih santai-santai aja uh, tapi ada beberapa job sih foto oh, oh job foto terus ada kerjaan juga berarti oh, Antoni bisa dibilang model review, Terus gimana review. Apa gimana gimana foto-foto Kalau di kala pandemi Iya di, di, Kan sulit spot -spot Kan di rumah yang aja, di, aja. Oh. aja Yang bisa pakai background oh. Gitu kan. Oh di studio juga bisa ya Iya kayak gitu-gitu oh. Terus juga Review-review hmm. makanan hmm. Kakak bilang Review makanan Berarti suka kulineran dong Iya suka iya. kan Ada yang ada yang ngirimin Oh gitu oh. Kalau selama ini Apa apa kuliner yang paling disukai? Sekarang tuh lagi suka manis-manis tuh hmm. Jadi bikin jerawat Ntar relate, Kita tadi dikirimin produk Mata. Iya, iya yeah pasti kakak ketika oh. bisa nge-review dengan bagus dengan ya? bagus. Ngomong-ngomong, ah. oh. Maewi ini kan suka foto-foto. Hobinya apa, mang? Fotoan juga apa gimana? Apa ya, ada hobi lain? Tuh foto, sampai penuh itu HP kayak. Oh, tapi ngomong-ngomong, Maewi ini jurusan apa, mang? Kuliah masih kuliah? Iya, aku lagi skripsian sekarang. kan pandemi, I kan man. online. Harus kita online sekarang. Iya. Kayak harus ngurus surat penelitiannya tuh juga online hmm. kayak oh. gitu kan. Dapat gini ya kuota gratis? Sebenarnya dapat, tapi waktu itu aku nggak ngeti jadi Oh sombong ya pak, Dia nggak mau yang gratis. Penatisan ternyata men Karena kan udah banyak Provider yang ngasih Apa paketan ya, yang terjangkau nah. Giga-gigaan tapi harganya ya. cuma puluh ribu Kayak XL M3 eh, Gak usah dia, <laughs> <laughs> Siapa tahu dia mau endorse kita <laughs> Iya oh, gitu. Smart juga Pertanyaan nih mungkin lebih personal banget Diriwayat panggilan Siapa uh -huh. sih terakhir yang di call pacar. Oh, pacar. Berarti oh. dia punya pacar, Pak? Oh, berarti tadi ke sini pamit enggak? Pamit dong. Pamit. <laughs> tapi kalau di catatan kaki ini kurang lengkap kalau kita belum ngomongin tentang cinta, men. Oh, Benar oh, sekali. Gitu ya. Statusnya pacaran nih sekarang. Pandemi nih, gimana nih? Kalau enggak pandemi juga tetap LDR. Oh, oh LDR. LDR. emangnya pacarannya di mana, Mang? Mana Bali, Bali Jakarta, jauh-jauh. <laughs> di jauh, Jakarta jauh, jauh, jauh. men. Ini, tapi oh. dia kerja di oh, Orang Jakarta, Bali tapi tugasnya gitu. di sana. Oh, oh. bawa senjata. <laughs> aduh kok tahu sih <laughs> ya? yang viral tuh enggak viral yeah. baca kamu ganteng kayak bisa gini <laughs> bukan anak <laughs> twitter ya kurang @g <laughs> tuh perjalanan uh, LDR tuh enak nggak sih oh, ya. aku nih kalau aku nih yeah. LDR Uh -uh. Banyak banget aku dapat pelajaran dari LDR nih kan Contohnya, sabar Oh, sabar. oh kesabaran. kesabaran Kesabaran dalam artian tidak berbuat apa-apa Iya Menahan godaan menahan iya. Selama berbulan-bulan kan itu oh, oh menahan godaan Goda. orang ketiga <laughs> Susah men Susah banget iya, susah. apalagi orang ketiga itu lebih baik dari pacarnya itu anjing uh -uh. Itu susah banget men uh -uh. Jadi aku tuh tipenya cewek yang suka Cewek yang dewasa kan Oh uh -uh, gitu uh -uh. Dia okay. bisa bimbing aku gitu. Walaupun yang sekarang tuh kecilan, tapi dia bisa bimbing aku oh gitu. gitu pak nah, nah jadi yang sebelumnya itu Heeh. Uh -huh. <laughs> sebelumnya, <laughs> sebelumnya sebelumnya tuh ada something um, trouble itu cuma 3 bulan aja deh kayaknya iya apa? 3 bulan paket loh. ya? paket kuota ada 3 bulan kan? ada, ada ada, ada. ada ini oh satu paket ya eh ampun <laughs> oh sebelumnya pacaran tiga bulan sama orang lain apa? Iya, PDKT? Sebelumnya. pacaran itu pacaran? Oh, oh sama yang di sana satu kampus? iya oh <laughs> ada Mr. X Mr. X <laughs> <laughs> itu Mister kenapa kok bisa putus? Aku, jadi kalau di hubungan itu aku gak suka ada kata putus maksudnya kalau kalau berantem gitu sedikit-sedikit ngomong putus kayak itu tuh aku gak suka jadi oh. kayak mainin hubungan gitu loh yeah, kan yeah, yeah. oh terus cowok-cowok nah. cowok itu tuh kayak gitu iya kayak gitu hmm. setiap berantem tuh pasti Uh, minta putus kayak nah, gitu uh. pokoknya permainan kata putus itu habis itu juga dia sering banget komunikasi sama cowok mantan lain. dan cowok lain oh, kayak gitu, gitu. Oh, oh, gitu. Oh, Sampai DM-DM gitu uh, berarti emang fuckboy fuckboy banget dia pak gimana sih? gak suka ya, dia cuman. tuh memperlihatkan harta benda, kalung, emas, dan lain seperti mamet <laughs> ngomongin orang ya iya <laughs> yeah. oh, dia tuh fuckboynya biar dilihat di cewek-cewek tuh dia memperlihatkan harta benda gitu oh menurutku sih kayak gitu ya yang aku oh, lihat dia Karena show off dengan kekayaan oh tapi oh, gak oh tapi gak kaya. kenyataannya tuh bukan kenyataannya sih ya kayak oh, gitu lah oh berarti fake aku ini fake boy aku gak suka tuh cowok kayak gitu apalagi yang belum kerja kan oh, oh. aku paling gak suka tuh cowok yang mamerin iya uh -uh. mamerin kekayaan tapi bukan punya dia kan iya yeah, oh. tapi tapi tapi ngomong-ngomong kita lapar ini, bang iya lapar iya udah Demi jam rambut ayo kita magic coba gak <laughs> ini apa ini apa ini apa ini ini apa ini. tadi tadi kita udah oh. dikasih amanah sama manajer kita Ya. saya harus mereview kini iya nanya oh. produk baru tapi katanya pak manajer mau minta satu tapi jangan aja pak wow. nah, ya udah sini semua gak tahu ini dari mana Gus? ini dari pisang masipang. pang oh, iya. pisang masipang. ajarin abu. dong gimana sih review makanan tuh biar yeah. enak gitu biar klien-klien tuh ini loh ya percaya sama kita gitu oh, bener oh. pertama ngomong dapat makanan ini dari mana oh. habis itu itu cicipi iya. udah gak sabar ini enggak sabar nih udah uh, iya, <laughs> harus ditunjukin gini ya? terus uh, terus okay. toppingnya super banyak mm. oh gitu super banyak mm. melimpah kan tuh melimpah nih Oreo ini Oreo oh. ini udah buka puasa ya bertabur coklat alami harganya berapa sih ini harganya terjangkau cukup banget kurang. ya mulai dari lima belas wow. sampai dua ya ampun terjangkau ini. banget dan kalian bisa lihat banyak banget ini banyak banget loisinya hmm. bagi kalian penikmat uh, senja ya ini sangat cocok teman dengan kopi, kopi. <laughs> ada instagramnya kan? oh ada dong ada bisa juga lewat gojek bisa di gofood udah ada ya? A -a, udah ada di grabfood juga jadi bisa dipesan lewat rumah kalian tinggal cek aja varian rasanya varian rasanya jadi banyak varian rasanya pastikan iya yeah. ini kakak jurusan apa sih tulenya? iya yeah. aku jurusan hukum kenapa milih hukum? Dulu apa motivasinya? <tuh> apa? <tuh> apa biar matching dengan persenjataan? iya yeah. <tuh> iya jadi kan jadi dulu itu kan aku um, baru tamat SMA Heeh. Uh -uh. nah terus disaranin untuk mencari angkatan kan polwan oh. gitu mm -mm, polwan habis mm -hmm. itu udah karena di tengah perjalanan tuh gak lulus hukum tuh kan bisa masuk ke mana aja ke bank bisa oh, ya. terus ke perusahaan yeah. bisa kan yeah. ya udah itu jadi pengen masuk hukum oh. oke okay, kita langsung ke challenge challenge nya adalah rapid question apa yeah. itu rapid question? Rapid apa question rapid adalah question? kita ngasih dua kata Dan harus dijawab kakak Kartika secara spontan Benar. Yeah. Tidak boleh, ini konteksnya apa nggak boleh? Harus yeah. satu ke satu Gimana keseruannya langsung aja ke challenge, challenge. Yo, kocok atau dikocok? Dikocok Pacar atau orang tua? Orang tua Boy. Mobil atau motor? Motor <laughs> Dicintai atau mencintai? Dicintai deh ah. Kecil atau besar? besar deh dia atau di kos wow biar gratis Panjang atau pendek panjang yeah. ngajak duluan atau diajak tergantung ah, nah, boleh diajak, diajak di bawah atau di atas di atas ah. dijilat atau disedot dijilat deh. oh dijilat ah. ganteng atau kaya kaya kaya, kaya. Oh. di perut atau di muka perut bibir atau leher bibir <laughs> maksudnya yang kan? lama atau yang bentar yang lama Wow. wow, yang lumer apa yang kental? Yang kental, <laughs> yeah. keras atau lembek? Keras deh. Oh, keras. Soal oh, keras, diraba atau di Dielus di wah. Oh, dia dia lembut orangnya. Kelinci atau anjing? Anjing. Oh bagus. Guna game ini tahu nggak eh. Fania ya kan? Oh, apa -apa. Apapun yang ada di hati kecil itu langsung terucap iya iya benar. Iya, gini yang pertama diucap itu adalah yang ini, sebenarnya Presentasi dari <laughs> hati kecil makanya kita tes <laughs> psikologi anda iya, <laughs> oke <okay. laughs> okay, terima kasih yang udah nonton sampai habis iya oh, ya, dan kita juga so. terima kasih kepada kakak Kartika sudah Yoi. mau kita ajak ngobrolin tentang tentang cinta <laughs> ya <laughs> terima kasih kepada uh, produk yang sudah sponsor kita yaitu siapa? Ya. -masipang. Pisang masipang pisang masipang pisang masipang suka pisang atau ketimun mang? pisang oh, oh berarti yang gini bagus yang gini kalau timun kan gini. Nah, gini gini. pisang tuh gini nah. jadinya dia tuh naik turun-naik turun, naik turun. <laughs> kayak pancing, kayak pancing <laughs> jadi penetrasi ke <laughs> mulut tuh susah pak oh gitu ya anda, jangan berpikir, anda jangan berpikir berpikir negatif. negatif mang tolong dong kita ini orang-orang positif di dunia loh. orang positif yang punya pikiran positif untuk ngepoin Kakak Kartika bisa langsung cek IG nya di Kartika Sari 58 ya, Jangan lupa apa pak Jangan lupa like, komen, dan subscribe, atau share ke teman kalian Untuk keluarga family friend list Ya dan <laughs> jangan lupa untuk follow IG kita di catatanan Catatan 4 Ya nanti kita giveaway tunggu aja di Instagram kita Iya nanti Deket-deket ini Dekat-dekat ini Iya dekat ini, ya. dekat -dekat ini. Ya, harus kita give. Givwainya mobil Mobil mewah Tapi, Dalam bentuk Gak miniatur ya. Oke okay, guys saya Faniha Saya Gus Cabul Eh enggak <laughs> <laughs> Saya Gus berdarah <laughs> <laughs> <laughs> Saya Kartika Sari Oke okay, undur diri dari hadapan anda Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah. Yo.